Indonesia tercatat punya beberapa satuan elit mematikan yang kipernya sudah diakui dunia bahkan sampai pernah ada satu pasukan satuan elit ini diminta menjadi guru bagi militer negara lain sebenarnya Indonesia memiliki banyak pasukan elit namun kali ini kita hanya akan membahas satu dari pasukan elit baik di darat di laut di udara Indonesia yang telah terkenal di dunia Satu Kopassus Kopassus atau Komando Pasukan Khusus ini merupakan satuan Komando Tembur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Komando Pasukan Khusus ini memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat julukan Pasukan baret Merah Sejak tanggal 25 Juni 1996, Kopassus memiliki lima grup, yaitu para Komando 1, para Komando 2, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Sandi Yuda, dan sebagainya Berbagai operasi telah berhasil dilakukan oleh Kopassus, seperti penumpasan DITII, operasi militer PRRI atau Permesta, penumpasan G30 SPKI Selain itu, pasukan Kopassus juga berhasil melakukan pembebasan sandra di Bandara Don Muang, Thailand Operasi pembebasan sandra di Mapenduma, Operasi pembebasan sandra perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya 2. Diatasemen Jalan Deta Semen Mangkara atau Denjaka adalah pengerucutan dari pasukan John Vib. Yontai Vib sendiri adalah batalion intai MVP yang dibentuk dalam badan corps marinir. Jadi bisa dibilang pasukan Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah. Harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tak rasional lagi. Dan Denjaka sendiri punya beberapa tugas penting mulai dari sabotase, anti pembacakan, sampai intelijen Meskipun Denjaka dibentuk dari kelautan, tapi Denjaka mampu dioperasikan untuk tugas di darat ataupun di udara Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy Hebatnya pasukan kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan gilanya latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka Dan Bravo. Jika Marinir punya Tencakka dan Darat punya Kopassus maka di udara punya Dan Bravo. Dan Bravo terpenduk dari anggota-anggota pasukan pasca yang sudah diseleksi ketat. Dan Bravo sendiri bisa dibilang sebagai pasukan elit termuda Indonesia. Meskipun begitu kemampuan mereka tidak perlu ditanyakan lagi. Dan Dan Bravo lebih difokuskan pada sektor udara. Di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh sampai intelijen Dan Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilakan untuk menggunakan semua alutsista TNI Angkatan Udara Mulai dari mobil, taktis sampai pesawat-pesawat tempur Dan itulah tiga pasukan elit Indonesia yang terkenal kemancan negara Benarnya masih ada lagi pasukan elit Indonesia seperti Kultor, Angkatan Udara, dan Taibib, Angkatan Laut, Ton, Taipur, Paskas, dan Kopaska. Yang jelas, ucapan terima kasih untuk semua pasukan-pasukan TNI yang telah menjaga keutuhan bangsa ini. Saya Om Bos, bila banyak kekurangan dan kesalahan, kami dan semua tim meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Terima kasih.